Apakah anda sedang mengalami kesulitan saat buang air kecil? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan 3 bahan herbal yang bisa anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang anda derita. Yang pertama adalah daun kumis kucing. Dikutip dari detikhealth.com, daun kumis kucing mengandung tinggi kalium, glikosida, artosifonon yang bagus untuk menurunkan kadar asam urat, fosfat, serta oksalat dalam tubuh. Kemudian bahan yang kedua adalah alang-alang. Alang-alang kaya akan kandungan mantinol, sakrosa, glukosa, sitrik asid, malik acid, arundoin, soikol, vernenol, silindrin, anemonin, simiarenol, damar, asam kersik, dan logam alkali. Beragam manfaat alang-alang diantaranya menjaga kesehatan jantung, meredakan gangguan prostat, meredakan kencing batu, mengatasi hipertensi, dan lain-lain. Kemudian bahan yang ketiga adalah Sambiloto. Dikutip dari liputan6.com, Sambiloto memiliki kandungan zat bernama Andrografolida, alkane, dan Keton.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 ISO 9001. Tak hanya itu, Gangji juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 173300491 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Gangji memiliki beberapa komposisi sebagai berikut